Sebelum menonton video ini, silahkan menekan tombol subscribe dan loncengnya Agar anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari saya Ingat, subscribe gratis! Ya, ini dia guys Gue lagi duduk main HP, tiba-tiba ada cicak jatuh di sebelah gua. Kondisinya mengenaskan, guys. Sekarat di dia. Seperti dia sudah tidak lama lagi akan mati, guys. Kira-kira nggak -kira, tau kenapa ya dia nih. Kayaknya dia kelaparan ya. Dia sudah tidak kuat lagi nempel di dinding. Jadi lagunya hilang bukan cicak cicak di dinding ini guys. Ini dia sudah sekarat ini. Sakratul maut sudah menjemputnya nih guys. ini ekornya masih boleh ada gerak ya ekornya ya jadi dia jatuh dari atas sana dari atas sana dia jatuh plok kesini ah tiba-tiba sudah kebalik kau mengagetkanku cicak cicak cicak kau mengagetkan saya cicak nah ini kau lagi terbalik saya lagi lihat ke atas tak tahu kau sudah kebalik begini ada apa dengan dirimu rupanya mana tangan satunya lagi wah ini cicak ini sulap juga ini dia pesulap nih kacau kacau oke okay lah cicak semoga sehat sehat selalu ya bye